Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya NPK Wong Besok. Kali ini ada sebuah alam yang sangat ringan, kita bahkan luar biasa indahnya. Dan jalan-jalan pun kayaknya semakin bagus nih. samping ada. Pohon-pohon cemara Sungguh Pemandangan alam yang indah di daerah pegunungan yang terdapat gunung yang tinggi besar diri di kaki terdapat sungai mengalir airnya jernih dan segar keindahan pantai memiliki tata keindahan alam yang menarik khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana yang nyaman inilah di bibir pantai yang sangat-sangat tenang indah sekali pemandangan pantai sangat besar di sebelah kiri terdapat tebing yang sangat tinggi dan di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar, yang seolah-olah siap menjaga gemburan ombak yang datang setiap saat. Air laut pun sangat jernih, seolah-olah iming sekali untuk berenang dan menikmati sosana di dalam air itu yang sangat-sangat segar rasanya untuk menyelam itu sangat-sangat ingin sekali merasakan betapa beningnya air laut itu sungguh-sungguh ingin sekali menyelam tapi apakah kuat karena takut sama kedalamannya hahaha sesekali aku menggambar di sekitaran jalan yang sangat sangat indah begitu juga dengan pantai ini bisa untuk selfie-selfie itu bagus sekali terdapat karang-karang di pinggir pantai ih indahnya buat selfie yang mau ikutan berselfie di pantai ini nggak nyesel dah pokoknya wah selfie-selfie itu sana-sana indah sekali buat teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe like dan share teman -teman untuk melihat keindahan-keindahan suasana alam yang begitu Wow sedikit saya edit Sepertinya sangat-sangat saya suka Di pandai pun terdapat ayunan Wow, sangat luar biasa indah, Masa yukis-yukis Pandainya sangat-sangat